Selamat pagi, mencinta api. Kali ini saya akan meneruskan penelusuran Bekas jalur ganda menuju stasiun Porong Sebelumnya, bekas jalur tetap di sebelah barat jalur aktif Di selatan, jalur melewati sungai Menggunakan rangka baja bekas pondasi tampak di sebelah barat, Dari di sini jalur mulai bertambingan dengan tanggul penahan lumpur. Tergeser sedikit, ada jembatan kecil Jembatan ini baru Karena jalur sempat dibongkar Lalu ditinggikan Bergeser lagi Ada jembatan kecil Gak terlalu tampak bekas pondasi Di sini ada bekas pondasi jembatan mungkin lebih dari satu jalur Tidak tampak nomornya Ini penelusuran bekas jalur ganda Telah selesai Terima kasih Sampai jumpa